pengen belajar bahasa Inggris. Oke. Okay. Karena waktu ngerjain, ngerjain soal-soal UTS itu kayak kesusahan gitu loh mesti bagian bahasa Inggris. Oke. Okay. Materi menurut saya yang paling susah dipahami itu direct, indirect. Tutorial? Mak. Tutorial itu semuanya tuh asik. Jadi kayak friendly gitu. Loh. Seperti biasa dong guys. Before watching this video, don't forget to subscribe, like, share, and turn on the notification. Let's introduce yourself, who are you, and what are you doing now? Kesibukan kamu sekarang apa sih? Let me introduce myself, my name is Aigeni Tiana, I'm from Sidoarjo, it's Jakarta, Nido, Surabaya. Saya alumni sec One uh, period SON 2019. Sekarang saya lagi sibuk uh, kuliah, samanya di fokus di dunia permakeupan. Jadi sampai sekarang ya bener-bener kamu kayak fokusin banget gitu ya. Iya, soalnya saya pengen kayak jadi hari jadara, tau nggak misi? Ya tahu, tahu, tahu sekali. Ini kok terkenal, salah satu yang terkenal. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. bisa, bisa, bisa. Oke okay, next ya, next question nih. Why? Do you decide yeah. to get year and come to Ed Easy One? Kenapa saat itu kamu putuskan untuk gap year setahun dan oh oke okay deh saatnya nih ke HSC? Apa tuh alasannya? Eh uh, karena waktu 2019 itu sebenarnya saya mau kuliah, pengen kuliah. Tapi karena uh, ditolak sama beberapa Ptn, okay. jadi saya lari ke Pare karena pengen belajar bahasa Inggris. Oke. Okay. Karena waktu ngerjain ngerjain soal-soal UTPG itu kayak Oke, okay, tapi emang ada tuntutan gak sih dari orang tua untuk belajar bahasa Inggris atau kamu sendiri? Oh, I see Enggak, Oke, okay, dari bener benar dari hati ya? Iya Oke, okay. next uh, Waktu datang ke HSE dan mulai mengikuti programnya The Most Difficult Materi uh, Materi apa sih yang menurut kamu paling sulit di HSE untuk kamu pahamin? Materi ya materi menurut saya yang paling susah dipahami itu direct, indirect kenapa tuh? poalnya susah miss terus yang kedua itu apa sih namanya itu? yang hafalan itu loh saya lupa miss new, new concept, new concept. <laughs> kamu pernah punya utang? itu soalnya Soalnya kelemahan saya itu di lapangan, jadi saya tuh gak suka hafalan. Sekalinya hafalan itu, saya tuh bisa tuh kalau kedengerin teman oh, hafalan mis. Okay, okay. ini. Oke, oke. Gimana lu ngapalin paling... opening yang mm -hmm. your excellency? Mm -hmm. Itu saya cuman mungkin anak-anak paling saya hafal. Tapi kalau saya hafalan, balik terus gitu gak bisa miss. Oke, okay, oke. Okay. Hal yang paling berkesan buat kamu, when you were in happiness course one apa? Yang pertama itu... Oke. Okay. Temennya tuh asik. Terus tutorialnya tutorial tuh semuanya tuh asik. Jadi kayak friendly gitu loh. Jadi kayak nggak ada tututan. Aku ini guru, kamu itu murid gitu. Jadi setiap murid yang merasa kurang paham tentang materi-materi, terus kalau ko, apa uh, konsul ke teaching teaching teacher teacher di sana, terus selalu dibantu. Ainin, kenapa sih kamu bisa sampai senyaman itu ketika di HSC satu? Awal-awalnya awal saya nggak nyaman ya, Oke. Okay. Terus, tak so soalnya saya uh, masuk AC1 uh, itu telat. Oke. Okay. Hampir, kami kan saya baru masuk. Oke. Okay. Nah, terus abis itu ketemu sama teman-teman saya. Ternyata orangnya masih asik jadi ya, udah nyaman-nyaman aja. Terus, bulan-bulan, uh, bulan-bulan, tengah-tengah bulan itu saya sempat nggak nyaman, pengen resign. Okay. Karena, karena teman-temannya nggak nyaman lagi tapi karena uh, karena enggak pengen pulang jadi betah-betahin akhirnya betah sampai akhir ya. Miss Linda tahu kenapa kamu tiba-tiba pengen resign tapi enggak jadi resign karena kamu bisa kuat <tuk> Miss Linda tahu karena itu tadi kan ya ada someone special yang pada akhirnya mengisi hati kamu jadi, betul tidak Iya betul jatuh cinta sini <tuk> <tuk> Ya iya gimana? Apa? Apa yang kamu rasakan at the time? Kenapa bisa falling in love sama seseorang ketika di sana gitu? loh Rasanya kalau misalnya jatuh cinta di pare kan rasanya nano nanu, <laughs> Kan banyak yang kayak cuman, yang kayak cuman berakhir pas periodnya berakhir. Tapi ada juga yang lanjut bahkan sampai halal gitu. Jadi rasanya tuh nanu nanu, Jadi kalau kamu berlanjut sampai mau halal? <laughs> Amin Loh, serius Kamu masih berlanjut sama teman dari Pare itu? Masih, Miss kan LDR, ya kan? Iya, LDR, Miss Pokoknya ya, pokoknya Miss Dia terakhir ketemu sama dia itu bulan Desember tahun 2019 Oke okay, Ainin, uh, the last question ya Apa sih dampak positif buat kamu after graduate from Happy English Course One? lebih mandiri terus saya juga bisa menilai ya, menilai teman yang benar-benar baik dan yang cuman baik aja, oh gitu baik itu sih miss menurut tapi, apa tantangan terbesar kamu saat di HSC 1 tantangan terbesar jauh dari orang tua sih oke, okay. seandainya mau diulang waktu mau diulang, kamu ingin memperbaiki yang apanya mau ulang semua pelajarannya begitu? Tapi ada rencana untuk balik lagi ke HSC1 nggak? Ada. Eh, sama dia lagi? Oke. Okay. Kalau liburan. Oke okay, Ainin, terima kasih banyak ya nah, untuk ini. cip sederhananya ini. Iya, miin. Oke, okay, thank you Ainin. Bye-bye. Bye-bye.